YouTube channel bersama aku dan ketiga temanku di sini kita bakal main sebagai penginvestigator hantu yang handal di game Falsma Ayo langsung aja ada ready gua Yo langsung ready saja guys. Kue. Toluhosmalon. Ada gitu, ya? ada cewi, ada ojek, ada kon, ada tol. Ya, ada. Ya. Nah, <laughs> ini saya <laughs> <re> kucing handal. <laughs> Kucing andal, ada, ada, ada. Jangan dikasih teriak aja. Harus. Sedang nge-loading kita. Gue belum pernah, gue belum pernah nemuin ini aja deh. Pernah nemu apa namanya? Ketut takut? Oh belum pernah. Di mana itu? Belum. Makanya kalau mainin ntar suka ada inter interaction gitu bisa terusnya oh, ya. kebakar atau, atau rumah gempa gitu. Ada interaksi aja, suka gue ada. Makanya, ke mainnya main gitu kali dia Kebakar belakang, gue setan aja sialan Bagus kanan. baru jam Sekarang kan, gue lupa. Kagak ada, cuman kalau misalnya ini kan pake pempes ah, aja tuh. Iya, pake pempes, iya, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Sudah, kan gue yang beli-beli nih kalo bisa gua jangan mati biar bisa game selanjutnya gua biayain lagi weee sugar daddy tuh centernya aja sama dua aneh bangiskin bangsa aneh bangiskin bangsa gig moment yaudah yang penting Masuk pake gini aneh gini gini maria bald, responnya ke semua ya maria brawn respon ke semua teman. Maria bro. Apa kunci, ada kunci. Oh, udah ambil dah. Tolong nih nge-setin jalan dua lah anjing titik banget agis to kamu kan. Anjir, itu terlalu main gua ya. Iya, tadi gua GG gaming. Jangan toxic dong. Pake queen apa? Pakai apa? Yang buat nyari finger queen itu hintir banget. Bukan nyari finger anjing anjing Baru video dimulai mulai dua menit ternyata udah toxic sih Alan. Nah siapa sih ini lapor toksik? Emang tau lapor. Oh iya benar belum bunyain. Hanya kok bisa lihat apa-apa. Hello. Can you hear? Can you scream? Can you Can you scream? Can Can you show your you Are you say? Can you say? Can you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 Gua ngebawa sentak ya? Ini, ini peju! Ini... Eh, eh, eh, 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat good Di Mana sini, sini? Maria, Oh, bro. give kita tahu, hantunya sendiri atau bareng s boleh Give us Wah, sign. Oh, di sini, woy. Gua di sini nih Ini nih lo, oh, Ini loh, gitu yeah, kan eh di sini di sini. Gua. di sini di sini di di sini di sini di sini di di sini, sini di sini. Yeah. Okay, nice. tapi, tapi ah. toh, di Dekit, dide, dide, dide, dide. di <tis> <tis> di <sebelah. tis> di <sebelah dingin. tis> di dingin, di di Mas, Maria Brown. Oh, dia, gue terus mau. Di fase sign. Ada dia, F F mana? where are you? Ini di solo shop. Suara lu, Give us a sign. Don't spoil uh, Maria Brown. Aku peeling Give us a sign. Super to yang Ini yang pakai pinggrip siapa ada? Sini enggak? Oh, ada. Oke, okay. bawa. Jumbo oh, cek ini pin ada, fingering? Oh, ada, ada fingering? Fingering, e, Goblog, fingering. goblok, goblok Di stream, Anjir, ya. di stream Emang, what the fuck Emang Agisto anjir kan? Freezing nggak? Nggak, belum Maria Brown Satu lagi apaan nih? Uh, coba pada bawa kamera, astagfirullahaladzim Mending apa -apa? Mending kita ganti <todoh> itu apa Motion sensor sama ya. <todoh> apa namanya? Iya, ya, coba gua CCTV, CCTV ini mau buku. buku iya yeah, buku juga. Ayo, oke, gue dijawab. Oh, jangan Tapi gue dijawab, gue dijawab, lagi dijawab. Apa lama-lama juga kan? sanity Biro, dua lima persen. Eh, semua lampu dong. Anjir, gue gelap banget. tutup gimana ya, gue gue mau pakai gue, gue gue, gue Hmm. Mana itu, ada tripod apa? ada tripod uh. gua ada bau buku, gua ada, bawa buku. Tripod ada ini, ini tripodnya bawah, bawa -bawa. oh tolong bawain tripod dulu. dong kok gitu? ya. oke, oh, yeah. artinya mf udah butuh kan? Ya? nggak. aku bawa kamera deh. bawain tripodnya tolong, gua udah bawa kamera soalnya. Hmm. tripod. gua mau, mau cilin dulu di sini. Bentar, bentar. Pa. masanya gimana teh? boleh kecilin dikit nggak akan denger apa apa. Chan sini ada senter, Chan di dalam truk tinggal satu mana? ini. Mana mana mana? Ada jatuh ke bawah lemari. Lemari yang mana? Ya, ya, ya, bisa, bisa bisanya ya. dibuang sama orang gitu. Setan. Parah What the fuck. Mana? Ih pepek banget. Oh gini mah gua. <laughs> Astaga. Gua di tempat bukan? kan. Enak peces. Tuh. Gua diam di tempat kan. Lu gua diam di tempat. Lo gue di ini. Lu diam di.. ini.. Oh iya, Udah, kan? udah, udah, udah, udah, udah. Oh, dah, nggak.. enggak. guys.. Oh, uh, ke, ke, ke, ke kiri, hei, itu si, Gelap, cuk! Guta Nah.. enggak nggak bisa dimatiin lagi si, Mati.. Si, apa, itu ada.. ada game mode-nya kan? CCTV di atas meja Ada oh, remote.. Ah, remote enggak okay. In Ini ada.. ada event.. Ya, CCTV, generasi, cuman tadi TV. kan lama.. Jadi gue coba dulu, bentar.. Buset dah Depen sih pakai TV gitu kan? Ada muncul gitu kayak sadako Tadi udah ada yang foto tolong belum? <laughs> gua udah, gua udah, gua udah Ah, TV-nya nol anjir nah, Aku ada film feeling Masih aside Sanity kita aja masih banyak aja ya Eeeh, uh, lempak buku dong, lempak buku Gua oh, tadi? Ah, gua ada film bakalan Kayaknya Gua cek kamera Gua ke-truck ya Gua ada di-truck Eh, keduk Kedut! apa ini, Gue mau ada lampunya <laughs> Kintil Eh Ehh uh, Ehh uh, Give us a sign Itu siapa yang lewat ke dalam ruangannya? Oh, ada orang Gue Gue kira hatan uh. anjir Can you move something? Can you here. Um, you to Do you want us to leave? Do you want us to leave? Do you us to leave? Do hear? Witness ghost event sama capture of photo ya Eh, dokter kamu mau, mau diininya ya coba cek itu, Gua sebentar ada gak di bawah. Gak ada. siapa sih? namanya sih? Siapa sih? Tadi namanya Maria Brown. Brown. Maria. Ma iya uh, kan? Maria siapa? Brown. Maria Brown. Maria Brown. Maria Brown. Kristen orangnya. What the? Oh, oh, oh, eh jatuh Eh, kaget oh, <laughs> Ah gitu cakap pasak kecak Maria Dia Brown mau lampu eh apa namanya? <tap> Napa gua yang punya uang nanti gua mati tadi. Hello Merlin Brown, passhot ya. Maria Brown, Maria. ini mat Maria. nyaman di lambung. Mantap. Kentil, mantap. Jujutan. Oh, gue loh lajim. Ampun sakit banget. Ayo. Dibisikin gua aja. Coba gantian dong, gua mati nanti. Okay Brown, give us a sign. Ambus. Um, Nih, kamera ini Ganyan in wide in the book <laughs> Gua keburu dulu ya, Gua ke truk Ganyan wide in, in, in the book, book. Dimatiin lampunya sama hantunya Gip asus oh, side -up. Oh, jepket jepket Hah? Ngejepket uh, Apanya? Dimatiin lampunya sama hantunya Nah, udah gua nyalain tuh Oh, ke nyalain ke bawah dong oh, Dia nyalain atau? Emang bisa, ih kintil dimatiin lagi Apa nyalain? Gak patah oh, cek nah. ghost ofnya. ya Oh, nyalain lagi ghost orb kah? Iya, gue aja, bro uh, Tangan nya nyalain Kalo dinyalain mana kelihatan ghost ofnya cuy? In the white, in the blue Kayaknya kurang ke pojok deh kameranya Maria Brown Are you here? Marga Brown Kameranya ke something Itu kameranya di belakang lupa ada, nah ini in gue, di, in di bapak, ini gitu ini bapak, ini bapak, ini bentar ini bapak, ini warnanya ini bapak, ini bapak, ini jangan nyalain lampunya biar kelihatan... <laughs> itunya, bapak, ini bapak, ini bapak, ini Ada brown bapak, ini bapak, ini bapak, ini bapak, ini So, Bobo juga di linggis nih. kalian udah yang paling Is. kecil, Chandra dua puluh persen yang lain lima puluh-an. Wih, wajib! Kolek, Kabur, kabur, kabur, kabur! Eh, itu, itu, itu! <tik> nenek, nenek <neng. tik> mati. Chandra nenek kamping, eh, nenek kamping. Enggak, gua bukan. Gua yang mati, cewek mati. Aduh, gua yang mati. Matinya gini aja, ya. gini, gini. Fresar dulu, mama. Matinya juga, Fresar dulu. Iya, nih, nih, Pidi Angin, Komos, Wadhestes, nempel di dinding sana. Mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, cindang si, gua potong sih sini lu anjing wah ngintut muncul dia Wih, ah gua mati gua mati gua mati oh. <laughs> uh. Dapat sih? T fotonya gua dapat sih tadi? Oh, langsung wow. so, deh. ah banget gagal fotonya kampret <coughs> aku ah, ya ada kawan-kawan aku mau makan dulu sorry ya guys <laughs> bro dengan toksik-toksiknya hari ini <laughs> aku sudah berusaha Tau tidak ya toksik ada, ada agisto sih hanya jadi toksik eh. <laughs> iya. Ada sad tadi dan terkalah anjir. Gimana tuh? Apa lagi yang kurang? Enggak tahu gue lagi cek dot sama Ghost of enggak ada, ada juga. Of ghost off Ghost oke, okay, berangkat. Hah? Anak. Apa yang Apa jadi satu lagi evidence-nya? Belum tahu. Gua makan oh, sambil iya. tidur deh. Coba kita terus Ghost of, liatin Ghost of, Ghost of. ini kamera gua tambah lo, deh. Lu mantau mantau apaan sih anjir? Tau. Oh, tuh, tahu. Tahu, kamera yang di tuh kurang. Ya, makanya gue gua mau ke bawah nih. Ya udah tuh coba lu yang ituin iiii yeah. let's see Atau gue gua yang bawa uang anjir kenapa gua yang mati anjir parah dah gini ya c kameranya jatuh hah? eo, yeah, okay. serius kameranya, kameranya jatuh gua <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> lupa tuh ya ke bawah lu kemana kok kameranya jatuh? iiii <laughs> yeah. Ini gua berani, ini gua foto nih anjing. Chan sini, Chan. Kalau lu mati kaya. lu aja, jangan gua. Kalau kau mati, gua juga mati. Anjing, dilempar kaget gua. sakit. Oh, ini kayaknya ini apa yang suka mindahin barang? Uh, ini. Kalau tak ada cinta. Dia lu, lu, lu. apa sih? Itu tuh A ada nyawa, ya, apa atas. sih? Ada nanya, nanti Coba, mau mulai, udah aja supaya kaget, Iya, kentil banget. <tik> ini masih, masih tragis banget. Ini nempel di dinding. Oh, ah, um, nempel di ya, bitch ini gua, kaptuknya Ah, kentil. Eh, Facebook, ya? Facebook free. Terus sebelumnya, itu sebelumnya, itu sebelumnya itu oh kan oh, C. C Ini DOT-DOT-nya sih gue gak ada Kunci oh, gue tadi bilang ya Gak freezing CD bos juga gak jawab Bentar, hmm. kita baca dulu deh. Pada yang bawa dulu. ke Mega? Jin, Goryo, obake oh. Pokoknya oh, ini bawa ke Mega nih, siap ya uh, siapa, siapa namanya tadi? tadi? Oh, <tuk> enggak, liat kabur, kabur, kabur. <tuk> itu saya sudah hunting lagi wajan oh, lu kan? di belakang gue aja chan jangan dihubungan hantui saya hantui gue foto nih setan nya anjir aneh aneh to... guys guys udah chan gue mati yah ya, gak kena bis. gak kena bitch gue mati chan ah sialan ini siapa yang mati gua oh mati. selamat juga jangan mati semua kabur kabur udah kalau tinggal satu kalau kabur tok ntar gue mau milih mili, video dulu Tadi, tadi disengin ya? GMP, Terus... Ehm... Uh, Kevin, Freezing belum ya? Freezing belum tahu, Spiritbox ada di jawab Terus Raiting ada Ghost Raiting gak oh, pernah right. nih ya uh, Spiritbox gak pernah juga Terus Ghost Op gak ketahuan DOTS Tidak juga tahu. tadi kayaknya gak pernah ya? Gak ada Antara Jin sama Obake, Jin Tadi pernah li liat, cape, deh. Tapi gua nggak tahu heeh, hmm, gak tau. Apa ah, eh, eh, eh, tes, dia tes, dia tes, ada ah, tes, dia tes, dia tes, dia tes. Oh, gario Borio. gorio, gorio buatnya, gak giok, pengorbanannya sih, nyawa. <laughs> tuh <Betul> banget, tuh. Kan? <laughs> apa sih, bentar baca dulu, gokyo. Oh, gorio, gorio. 3 nyawa, ya satu DC lagi kan. The show list, show, they show on camera, if there are no people nearby. Mana fotonya kagak foto, Apa tadi ah. di UTS apa? Guys, eh, bakal nyukin dirinya kalau misalnya di daerah ruangannya, gak ada orang sama sekali. Wala. tapi saya tanya, tadi, ini aja guys, support semuanya Intil banget, ya yaudah, yaudah, gitu. yeah. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ya udah, kan udah, udah, udah, aja udah, udah, udah, Kita udah, kebanyakan udah, udah, Hmm. Eh, AS apa SM? AS AS AS. Oke, Gogi Sini sini ya guysku. Oke. Yeah. Mau kaget gua ah. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> uh. Oke, okay, kita lah we'll we'll okay. yeah. ya aku oh, iya. guys. Gabut. Ya, equipment ya, banyak sumbang ya. habis Ada. Udah aja wajibu nah, nah, apa, sedang semuanya aja pasang tuh anjir. Tadi yes. apaan kintil banget? Oh, mahal lah, anjir. <laughs> 2000 juga aku beli semua cuk. <laughs> Ah, yeah. tadi kurang benar-benar Bi biarin gua mikir dulu. Termometer oh, kurang. Masuk lagi masuk. Kaos atau? Gua gua punya semuanya, tinggal add all aja di bawah kan ada tulisan button all. Yeah, iya, add all. Kita bakal okay. dapat semua. Uh, gila masuk satu. JTS projector. <laughs> gua gua belum oh, beli semua. Jadi belum bisa add all. Ani Cukup lah tadi ya. Stephen Curry. Kurang kurang strong flash like. Awaslah, usah pro Gak <laughs> oh, pakai swampewasa, yang ada malah rebutan nanti Gimana mau nanti gitu? Udah all nih, udah all, Alang Udah lengkap ini. banget Yaudah pilih, pilih monster, okay. habis oh. sudah kita go Gw ini rotahouse, shop? Yah, kamu kan Susah ya? Nanti Yang itu, yang wood wood wo wo itu, yang rumah kayu itu Oh, rumah kaya, tangle wood ya? Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Oke. Itu ya, udah, yang, tiga antai, bukan, yang, yang tiga ya, lantai bukan sih? yang tiga lantai ya, ya. Ready guys ready guys ready guys, Aduh, ready, guys. ready guys, ready guys, ready guys, ready guys Aduh, tadi mau ready ke, ini langsung gue Ready guys, ready guys, ready guys hmm, Gaskan guys. Nyam nyam nyam nyam nyam nyam di atas matanya jadi warna biru-biru Putih, hijau, mana? sih Jadi pelanis ya Baru Wah. dah Wah 90% Cuis. sabar T-back dulu, t-back dulu kita Oh ya, setan gue mau t-backin nanti ya Emang <số> bisa T-S, Lui, gue apa tadi, intermediate, Toh Intermediate lah, susah oh banget ini, kalo ini. dia toh lu, lu pas mau POGB ya, lu tau di SSD bukan? enggak HD, semua game oh HD, deh de. Siapa, saya komputer gua kecuali itu ya Toh ya Horinya. Oh, oh, <laughs> itu ya. Ada, ya. Bukan kecuali, ada terkecuali. kecuali itu ya toh kan. Ini pembahasan apa aku ngerti <laughs> Itu toh. apa? <laughs> apa Oke, guys, senang sekali ya guys. kehilangan <laughs> ah! ke kehidupan toh. <laughs> opsional <optional>. itu <laughs> anjing mana Pindi oh masih loading kok turun aja, okay. gue, gue HDD gue HDD ingat lagi naik lagi nah, emang gitu dia tugun, tugun, tugun, tugun naik tugun, tugun, tugun naik sun sensor maafin gua ngambil kunci dulu deh Sabar. 80%. Nah, nah, ini dari gua kan udah ngabener-bener gila. Main, oh. main, main, main, main. Orang enggak sabaran nih. Tahu nih, lakuan. Main. Eh, nama sepeda namanya Maria oh, White. Alone, alone. Alone. Oke, okay. alone. Okay, Langsung aja, guys. Kita aja dulu. Aja. Ini bukan, bukan kayu. YMF, YMF. Tapi IMF. ini rumahnya kayu ini. Bau YMF. Can you move something? Lah, udah 4 derajat aja Can you show you yourself? Eh, pencet kan Lah, ini langsung kebuka jadi pintunya Are you here? Ya, Tentar, sedih dulu, sendiri eh ini tulang, tulang gua foto nice nah, ada awal tuh sendiri responnya can you, can you move something? Are you here? Give us a, give us a sign Show yourself Termometer, apa OP banget ya Aduh, pencet dulu Udah, udah nyala lampunya He fast sign where are you are you? Eso eh, di di game ada kan? Ada. Kencang. Ada. Okay, coba lagi, coba Ridan. Ya, sauyo, sauyo. Sudah, sudah kan. Can you can you move something? Are you here? Yeah, yeah, yeah. Itu itu ada ada apa namanya? Foto oh. kan ini, ini dapat poin enggak sih kayak gini di foto? Ada tulang? di basement ada foto. Oh, ini udah ini. Udah itu. Boneka fudo itu. Ya, jodoh, foto bro. juga itu. Udah, udah. Tulang udah, itu juga udah. Uh, coba kita ke lantai 2 <laughs> Anjing baksud kaget gua sama Mana lantai 2 <laughs> <laughs> Mana lantai 2 anjir? So, lantai dua, <laughs> lantai dua, Sorry guys, baru bisa jalan <laughs> so, like, Can, you Can you move something? something? Are, you Are you fucking here? Fucking Bentar bukan sini deh kayak daerah Sini so ya so Are you, Buk here, you here? Here? Give show so Pada bawa apa aja nih Gue termasuk sama oh. spirit box, buku, buku, buku, buku, buku. buku belum, buku belum, buku. buku belum Buku belum udah gue bawa something. Ada ada ada fucking fucking here? kenapa so so <laughs> show give Give Matiin dong lampu, oh my god apa yang, nyalain ini lampu? Can you move something? So Ah ini mah oh. gak mau diajak ngomong juga anjir ini mah ketahuan Maria White Ini kan kita apaan dari tadi mencet Mario White Can you move something? Where are you? Gimana dia bawa jawab? Anjir lu manggilnya bukan Maria, Mario anjing Bro. <laughs> Mario <laughs> panggil <laughs> iya ini gimana? udah ada A6, belum? <laughs> belum blum. Blum. Gua juga something? are you can something? You show yourself where are you? are you here? Okay, so are you friendly? oh ini, ini, ini, ini sih okay, sih so, depan ini pintu siapa yang? White. toilet tamak depan? ini sini? buku dada buku dada nah oh. bener sih pindi give us a sign mandi ah uh, Can oh, white write the book? Give us a sign <manyi> <manyi> <Loh>. <manyi> Eh, give us a betul dia ada sedikit doang? Oh, iya, yeah. yeah. jauhin, jauhin, jauhin Jauhin dulu, jauhin dulu nah, Ini buku ya, gue taruh di pintu. Itu buku udah ada dua Ya lah, Q&A Maria Wides Hello, Mario Lagi pinggir ke pinnya tuh, Pak Give us a sign Atau buku yang yeah. muncul lah <laughs> Ini kaburnya gimana ya? Where are you? Nah, ngapain kabur? Are you friendly, bahkan takut kita bukan. Gue pengen gue gua mau nonton TV. Maria itu. White, give us a sign. Mau TV Where tersu. are you? Hmm. Mantap, ada suara satu. Give us a sign. Gue itu Bentar, ambil di OTS. Oh, soal TV ya? TV. Ambil oh, TV Maria White, ma kenapa di ini? Di uh, ya, ya, ya. ini Itu kenapa kok tidak kedip Maria White. <laughs> ya, <Yeah. laughs> ditipu ibu gak aja. Dan jawab cuy sih? Nih, mau jawab Coba gantian Tar -tar kamera ini. Gue bawa kamera video. Oh, uh, Mario White. Uh, Aria jantara ada Mario White. Ada apa Mario Ada apa Mario apa lagi? Ada Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa gimana nih masalahnya? oh ini ee... saw you stop taruh can, masih di kamar can you move something? kalau saw you accept, kan gak bakal gemakah harusnya ee... give us a sign ya tetep lagi coba KNA lagi gua ee... are you here? can you move something? where are you? give us a sign saw you stop saw you stop Nyanyi -nyanyi oh di sini di sini di sini emang benar di sini dia dia nggak mau sama inian berarti fix nggak mau pakai radio coba coba bawa bawa alat, alat alat lain dulu coba uh, ultraviolet gu bawa nih gak ada ada ada ada ada ada ada ada Gue mau bawa eh, nih udah. maksudnya gue ah, ngomong apa sih? Gue nggak tahu. lu ngomong apa sih? <laughs> <laughs> <laughs> udah, kamera udah oh. bawa. Oke, okay, good Eh, Gue IMF dong oh, sendiri good. dulu gue dulu Keluar dulu IMF nih gue. Gue gue gue gue. ada gue garam gue. Belum gue oh, udah gue. Udah, udah, belum? Biotrace gak? Level, kan? level 2, level 2 Level 2 selesai Cari lagi, cari cari lagi Cari lagi, cari lagi cari lagi bukan bukan nanti. doang, doang. Yeah. Oh Mf level 4, 4. Bikin, eh, ada, fingerprint ada vingerprint. Ada fingerprint, eh. ada fingerprint eh. ya ada Terus apa lagi? Udah, sabar Ya, match part ya, ya, yang belum. Ya, berarti uh, ghost fighting. Eh, ghost fighting belum tau ya? Nggak ada pinggir uh, Spirit box disilang aja. Pinggir masih pinggir ini. Eh, anjir, freezig. Ghost of ghost of. Ada gak? Freezig of. itu dicoret atau bukan sih? Ya, sama aja sih. Beda, <laughs> tuh beda. Lihat tidak aja hasilnya. Lihat aja, tidak beda. Masalahnya jadi beda. Iya, betul. Matiin dulu lampu ininya, nah itu kok gerak sedikit tadi ada ada naro garam di bawah belum belum ya ada ada garam maksudnya ini jadi garam mana sih Akep. mana ini gua pegang udah ditampung di dalam baru mau noh respon itunya sensok ya hilang lagi hmm. Hmm. Oh, oh, lagi oh. anjing <laughs> si bool kita Tadi mencintai Cialan, cialan mati gue, mati gue udah mati Emangnya anak kecil anjir Ya calon, santai aja YMM masih empat sih YMM masih empat Yaudah ada yang mati Coba bisa gimana lagi kayaknya Coba panggil deh Eee, something? I'll be here, so you'll stop antara bansi, Demon, sama Hantu artinya Kalau dicoret semua Dicoret emf, apa ini Spirit Ini udah kenjak nih, out of out nice Ya udah dienjak tadi MF? Engga Can you move something? Are you Tess here? Spirit box belum Spirit box udah pasti engga ya? So Gak. you accept? Engga G MF? G MF belum tau sih Give us a sign Mas belum varian Can you write on the book? Are you here? Kalo naro teken apa sih teh ya? F Wait are you F atau nggak G F G lempar, F, F naro M Mario Johnson Apa? Ah Wtf jadi Mario Johnson Mario White anjir Mario jauh B banget Mario White Oh ya yeah. Mario White Mario Eh, naruh teken White Mario, Mario, Mario Black F atau nggak G? Gak bisa, dua-duanya Lu mencatat apaan Jawa. itu toh? Lu, lu Lu ngapain anjir? Ngu wudu? Gekko Mario Jawa Hehehe, <laughs> denger aja anjir <laughs> Arista Wudu anjir Tuh, gelo <laughs> Doa dulu Eh, Mario, bisa. Mario White, can you move something? So yourself uh, Aduh, banget namanya Mario White. White. Yeah, makanya White gitu aja, gak bisa black. Mm. Sekali gue bilang, Maria, dia Mario, Mario Mario, Mario, Mario, <tik> Mario, Mario, Mario, gede Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, udah bilang 5 kali anjing, Maria, lu Mario, Mario, Mario, Nih, lima, eh, lima, lima, lima, lima. Mario, oh, ya, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Blok ah lagi streaming ya, aneh-aneh. Oh iya, jangan aneh-aneh. Makanya, Zawa tuh ini anjir, agak ke di tuh ini ya. Iya, dia tuh ini kaget, apa namanya di pemerintah gitu. Anjir, gak tau sih. Iya, gitu ya. oh iya, dia pemerintah dia, makanya Zawa. Oh iya. imf F iya. D D Iya, IMP-nya 5 ya, gue, tuh Maafin kenapa itu pintunya ketutup Masih dulu Oh ada Ini, <susur> <gue ingin susur> <apa>? stop Hah? <susur> stop <susur> Ini <susur> sound- <susur> eh? Itu apa namanya? Motion sensor sensor? Kok salah mah? Enggak Enggak Engga. Engga ada eh. ya soalnya Coba cek kita udah kita udah kelar cuma tinggal nungguin sanitinya di 25% aja. Cuma tuh kelakuan Aristo, lihat tuh sama Oxchar. Sanitinya 80-an. Lah, Vin. Gua gua mau Jadi apa maksudnya? Tidak. Gua ngobat dulu nih, gua ngobat dulu. Ya, enggak usah nge-like Mas ini. Turunin udah Sanity kita cuy. Iya, GM-nya naik, Mas. Nge-like kenapa, Vin? Kena bad effecttor. Ah, ya udah, effecttor. Kan lihat ada ini. Ini apaan anjir lu Aspi. Gue pada nunggu gunain kusipit gimana sih ini, Kak? Ngedoa dulu kah? In the name of the Lord. Give us a sign. Indulge big mah kalau dipegang doang kan pasif damage. Nih tadi ada suara kapan? Enggak tahu. Give us a sign. Coba lu pada diam situ. Tiga Dua turun-turun sih 1. Magia white. Mari awak Maria White, Maria White, bloody, maggie, bloody, maggie, bloody, maggie, blue, maggie tadi sempet Nah, <laughs> kamar sih gue <guluh> suara apa? Anjir, ada suara jatuhin. Oh, kau, eh, hmm. tuh betul, Setannya tuh kayak gitu, udah, udah, udah, foto kah? Nampakin diri dong, Nampilin oh, diri gitu. Aku tanya setannya, <guluh> iya. Nah, kamar tapi nanti? Gak berhenti, aku putar doang. Ini he, masuk toh, masuklah toh. Sih, jangan belindung jangan belindung Di ini, anjir bawa alat. Kita perlu sanity kita turun Anjir konggah sih nggak keluar. Iya, okay. Dari tadi anjir, astaga <tose> Iya, peg, peg dua puluh lima shop bukan masalah itu, pasti biasanya gue mati, biasanya ibu mati. Iya, udah lama gue m. Ayo, udah Kalau sanity 80% terus lo mati kan <tose> otomatis langsung 0% persen, jadi tiga orang dong. aja gede, mati dulu Oh langsung nol gitu? Sudah semua tombol proyek pin. Ih, kok itu kenapa? Ngobek. kenapa ini? Mobilnya kenapa? What the fuck? Gila mobilnya. Agusto PP ya anjir. Pistol anjir, tipe setannya Agusto anjir. Iya. Begitu, begitu. Iki banter. Coba coba ke sini lagi. Eh yourself so Maria.. Eh.. Maria, Maria White, Maggie White, Maggie White, Maggie White, White, White, White, White, White, White, White, White, White, white, weiß, white, White, white. white, White, White, White, 네, white, white. white, white anjir.. ada eh halo sampai lah gua jangan gua tahu jangan loori tiga jangan paga aja kaget tuh otaknya gua juga setan yang sel bloodie bloody mary bloody mary bloody mary bloody mary Kayaknya Goryo deh Kayaknya Goryo lagi deh Jadi itu airnya kok bunyi? Tahu. Enggak, dinyalain Ada yang bohong <laughs> kayak gending Coba sant santokan aja Eh bentar, kakak gue pulang Mario white Mario white Udahlah, nanti gue mati <laughs> Candra aja dulu Coba ngecek ah Gua lagi deh kayaknya mah Bawa sama ayah ya. juga ga keliatan ini Can hey, you move gua paling cacat anjir oh, ini lu pada Can hey, you move oh. something? Liat anjir ya Allah gua Activity 10, Activity 10 kamu yeah. sendiri, okay, aku meninggal, aku meninggal <laughs> <laughs> Hai ya. Jap. Oh setannya anak kecil anjir lagi dansa no Dari mana, Chan? Dari Apa? <laughs> Gimana warna mistake lah, Kak. yang mati yeah. aja, Jett. ada. mayat, mayat. sih, Ini mayat anjir. Buatkan gua di suspir. Uh, uh, si kok hari nah ini bisa sama kayak gue apa sih? Ada di truk terus. <laughs> Saneti lu Lumayan pada tolong. Gue di sini di tengah, tengah jalan. Kalau masuk dulu. Tolong, Saneti kalian nah, tolong, Saneti. Nah, Kau mati di sini. Kau dong? Ada nih. Gua gak ada sih, karena itu kemarin. mati di nah, sampai keluar Ih, gitu. Ini, lagi, lagi ini gua Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. gua ada. Tidak Maria White Ya, fan, di dalam Bersatu, kid, kid. ya. Ya, saja Maria White Maria. Maria. Maria. Us oh, Maria. Us, maybe us. show yourself. Maria White, Maria White. Coba bloody sampai 3 kali oh. lagi. Oh, Masa lu di sih. Belum di Darah kulit sekarang ajaib. please. Maria White. Maria White. Buster, bloody. bloody. Ini saya self. Cepiendi, eh v Vindy, udah nol. Saya self. Makasih ya. Ay, apa -apa? Mary, Mary. Itu berarti <laughs> ada suara mulu loh. Iya, <laughs> ada suara. suara apa? Mm -hmm. Gitu aja. Ini, mari ya. Tiga kali toh. Eh, tuh. ini mau nuak aja guys.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 Gak tau, belum ketahuan satu eh, jadi lagi. Uh... Eh, itu coba lihat bukunya dicoket gak? Aduh, ya, wadah, wadah. Wadah. Ah, jangan, jangan, jangan. Kita aja, kita aja yang cek bukunya. Gak dicoket caleg, gue. habis okay. minum coket, Kenapa minum Saniti? Naik lagi, atuh. Udah kan, udah berdetik, udah, udah berhasil, ada. TV ya, ya. Udah. Oh, udah. Enggak, gak dicoket coret, gak ada coret. Gue suka ting, coketin aja. lagi gitu. Coba cek ghost op ada gak? Nah, itu yang baru nguceh. Bayar. GP level 5 enggak? MP level 5. Iya. Satu lagi apa poinnya? Coba coba coba C sebut C apa aja. Coba, coba apa aja. Kalau enggak kalau nih kamu jelas misalnya enggak ada DTS itu Jin sama Obake. Kalau misalnya enggak ada Ghost Op itu Goryo sama Jin. Kalau enggak ada freezing team kartu itu Goryo sama Obake. Heeh, mm heeh. -mm. Nah, sini aja kita oh, aku buka lagi. Padahal udah tutup tadi. Eh. Oh. Takanaison ya. Jangan ya. nakal ya. Ada nah, tungguin dulu, coba tungguin dulu, coba ada dot projector ya Ini sebenarnya gimana ya kameranya salah anjir? Enggak, kameranya ada bener. Pintu. pintunya yang salah. Ya <laughs> Nyalain pintu gimana, pintu gitu Lu, lu main ep penjing Bukan Tadi kan pintunya gua udah buka Dipindain sama Ini salah siapa Kayaknya gua lagi deh Coba nih, ini dua perspek Maria White, kita bisa, kalo udah mati bisa ngomong gak sih? enggak di tempat ini ngomong tentang ini, tentang yang dramatik kayaknya. Nih coba pin. Kusuka gue kegedean nggak? Nggak. Di game ga ya? Mario White. Mario White. Nalek. Omong dia. Oh lag berarti <tuk> artinya keluar sih. <tuk> nah apa ya? Tiap tiap gua tiap dia hunting, langsung nalek ya gua. Pin lu coba hmm. jalan mundur deh pin. Gue pengen iya. Gimana jalannya mundur? Gak bisa. Gak nggak mundur. Jalannya mencet, mencet es. Oh ya anjing main wah kanjeng. lu baru tau ga? Oh jadi apa ah nih cuy? <laughs> <abis>. <laughs> apa nih? Makan aja. Satu lagi apa? Makan aja. Ya udah kita hat. Oh. Itu kan ada empat totalnya. Jadi ya kita empat empatnya ya <kamu> satu. Ya udah gue gue goryo dah. Oh. Nggoryo ya udah kalau gitu gua Jin. Gue obat tapi nggak gua buka ke... dah gas satu lagi magiok gas, nah, yuk pulang pulang, magi pulang, magilah pulang, magilah pulang, okay, yang hidup tutup apa bersama-sama bulat, man, magilah bulat, magilah bulat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 Panjir. Oh, okay. <laughs> Ayo lagi. Mm. Yuk lagi. Okay, Gue mau ini ya? Ini ya? Oh iya, iya Guma Param Param host. Param host ya, so, kenapa mau jadi korban <laughs> <Guma laughs> <Guma> kaget, <proyek. laughs> Ma. hey, mau kaget. <tuk> ya. New dude. Di... Lo, lo, lo mau sesuatu yang menyenangkan enggak, Bin? Ah, gua udah tahu itu apaan. Oke, oh, udah bagus. <tuk> itu mulu cabul. yuk Dik. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Dari tinnitus. Ayo, kita mulaiin, enggak apa <tuk> lagi. Yuk, mulai lah. Gua ini dia nge-pris langsung. <tuk> belum hmm, kan bisa sambil main-main sekarang mau school dia maju biar gak DC. Wah loadingnya dingin bakal lama Emang gede amat ya. Hmm. Kalau gua lama berarti Vin lebih lama lagi jauh. Oh ngatain Vin. Iya <laughs> toh iya toh iya toh iya. Iya toh, ya toh kita tahu lo yang paling gat di sini toh speknya. Iya toh kan cuy ada di gua sehat. Lulun komputer komputernya pakai komputer NASA. Ya gua, gua mau cek. Dari gua tinggal apa fokus aja ya. Benang-bening yang ngecek sekarang Devin. Tahu ah, aja. Nah, receh gua. DC DC semua ya? Nah, gak DC semua ah. ya? Enggak gua enggak dece. Gua dece. What the fuck lah aja anjir itu ya. Aku masih. Keluar lagi ke lobi buat, dulu. Boto-boto iya, harusnya di buka iya, masih di robbing tadi obaknya apa sih, baca-baca dulu obaknya ada oh, ghost op guys, ghost opnya gak keliatan gara-gara projector kebanyakan anjir saking terangnya ya siapa aku <laughs> yang masing-masing itu gua aja, siapa aja ghost opnya kan harusnya keliatan gitu kan, keliatan titik, tapi gara-gara si Dust projector yang itu jadi gak keliatan anjir iya, gue tahu tau Alis toh momen gak apa heeh heeh heeh heeh heeh heeh gua heeh apa? heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh jangan sebut merek heeh heeh heeh Iya itu itu itu apa heeh heeh heeh heeh laptop gua? Nah itu bagus. Eh, ayo guys. Itu candra moment Sem. Uh, masuk, cuk. Gila, ahli Ali memasukkan lubang ke dalam ini, anjir. Cuk. Lubang buaya. Mana kok dia? Oh, udah save ya? ini udah beres tuh. Terus kalau kalau lobi dulu. Guys. Aku bingung lama. Keluar loading lobi, gua masih udah di kapal. Pala, pala. Lobi, guys. Jari, Jari, jari. dua puluh game sih si dua puluh tiga, dua ribu Tentunya adalah Raiju dua uh, ribu dua Si tiga, juga ribu dua puluh tiga, dua Masuk lagi coy. Kodenya As, ribu dua puluh tiga, Uh... Apa ini dukungan? Gue mau di roti tadi Apa-apa kode tadi? 710 Eh tunggu, gue di koge aja Iya, ya, salah Jauh banget, men Momen Nige nih ney, apa tadi? B 710 710 Say with me. Gim bangkak. Ayo di atas lo mampus nggak bisa turun lo, hayo lo. Ngapain itu? Ada apa di atas? Ada hantu kan? Iya, uh, iya apaan tuh buru ngantuk? Ah, dia nggak tahu dong. Buru Tentang hantu Allah. lagi. udah buru. Sih? Coba yeah. gua pengen sentak se pakai bola sama gua. Sentar bola. Sentar pakai bola. Hmm. Boleh oh. sana, nih pilih kontrak anjir habis itu editin oh iya lupa iya gitu pepek crafton pak gitu mau kemana buka apa ini vin itu ngomol udah deh ready nanti itu ngomol yuk gede ini udah udah atlet-atletnya okay. okay, udah bawa semua de good dah berangkat apa kalah like. dua tiga bong <laughs> coklat berangkat buru to ya, ya. gua tiga patah-patah gua ngelag -like ntar <laughs> apalah pin ya atuh sabar gua ngelag -like. ada ada ini bukuang hantu ngeliatin ini aja ke langsung toh sato, st start start start start, start. itu bukuang hantu kan? itu setan anjir oh, what wajah. the fuck wajah. itu setan anjir hantu oh itu setan bukan bukuang hantu mana ada bukuang hantu kayak gitu anjir kucing anjir ke kan? Ini main Wartil. ini main yang ke berapa ini? Stage start ketiga ini. Tiga Banyak hal sama momen sama canda momen. Gila gua anjir. Lu luar biasa. Lu luar biasa. biasa. <laughs> nah, astagfirullah toksik lagi kan. Ih, parah banget. Lo harus Tentin belajar dari gua Chan. Gua belum mengatakan kata-kata mutiara dari tadi sekali. Oh iya benar guys. Menahan anjir. <laughs> Menahan gua anjir. Iya. 20 detik kalau ngomong, uh, ya, ngomong anjir iya lu ngomong tapi kalau udah kesel ngomong, ngomong. <laughs> coba kita ganti kata-katanya anjing dengan aks takfir lo kan. biar, nah. biar kagetnya gak itu kan adem enaknya, orang gak dengar jadi imam semua udah iya Vindy pun ada beda. Sumastu... iya Agishtol langsung masuk islam anjir emang gua eh, diem terus, ya ya Nah, udah. Udah, udah. Udah, dia ah, gitu. Udah, udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. bawa Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. bawa yang bisa Udah. aja Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. ada ada Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah akhir responnya semuanya. gua mau kantor. gua ya, ya, ya. bukan asilum Tua, sih. ada tulang ada tulang ada tulang ada tulang foto nih, foto foto. Mana sini mana, mana sini mana sini mana sih. internet white. aja namanya putih he. Ya. di mana itu? pintu blok blokir kah? cari coba suhunya guys. eh gimana sih? ini raya. tulang ini tulang. cuy mana tulang? oh di luar dingin ya. pas. tulang apa? tulang vlog, ayang, nah, kayak bentuknya kayak tulang aja gitu, dia tulang ah, bentuk, tulang bentuknya kayak <laughs> tulang, oke, okay. what do you expect? <laughs> <laughs> ah, ini udah kebuka, ayu oh, something? agak tinggi, kira-kira sama ini tulang so, bentuknya kayak, kayak tulang, ayo lah ketemu setan yang suka diajak ngomong lah, anjir. Gua pengen nanya-nanya nih, gue seneng seneng. Di fase selama dua di fase dua belum ya? di belum dua dua puluh di di fase dua di fase dua di sini di sini, di sini dua puluh lima, di fase dua puluh lima, di fase dua Agak fucking here? Anjir ini kayaknya. In dua kayaknya. Woi, kasih ngapa ngomong Tahu anjir pusing gua. <laughs> <laughs> di ya? Di tangga 7 derajat nih. Mana? Ini? Oh iya doang di sini. 3 ya, derajat sih 3 derajat. 3 derajat. Carrot white show yourself dan give a sign, wakil, debas, debas, debas, debas, debas, debas punya gue, debas punya gue, shield box, dibalas di mana, sini, bener ditanggai ini dong, wah lah kentil, wakil, give sign, tuh, apa nain, dengar gak deh, Tadi, tadi gue udah hai Hai apa-apa gitu lah, tuh, aja jadi ngomong mulu, oh, Cal udah anyway, jauh dari sini katanya oh, tadi udah hangnya... jauh dari sini Tidak jangan spam ga? Please <laughs> gak apa, apa biar saya tanya bingung Give us a sign Gua juga yang <laughs> ada Suka-suka lah aku are, you? are you? I'm behind you? I'm behind you, Anjir? I'm behind you, Anjir? ya, Eh, Can you show yourself? Wih, yeah. kipasin oh, yang hey. Wah, Alhamdulillah, dingin guys mana apa pak eh suruh, suruh nulis suruh nulis suruh nulis ya suruh nulis Lain oh ini ya, suruh nulis, nulis ada yang bawa buka eh eh eh kini guide on the book keep aside Iya, mf nya berapa dua lima lima lima lima lima lima ah? lima lima pade gue dua ah di gue di gue dua sok yourself ya udah mf lima lima lima lima di li... are lima lima lima Ada di lima lima lima iya udah lima lima, lima, lima, lima, eh, lima kan, okay. give can, you, can you, write a you write in the book? behind? Tuh, ada suara eh, cuy, cuy tadi ada DOTS tuh, udah Do, pasang, udah pasang Oh, again you the book? freeze, give us a sign ini siapa sih aku gak ada apa-apa anjing, tolonglah, itu split box, kalau pakai ini taro aja anjing ngeselin oh iya, dia? Nggak usah oh, dengar apa-apa, cocok Nggak, anjir ngomong ya, cepet aja ini. Can you get eh, on the book? Are you here? Give us a sign Bukan Sabar, gue kasih cinta Iya, asin Apa-apa, lebih capek nih, setan-nya juga <tuh>. Itu kok ada cari, sih? Nah, gue ngelai -like. eh, Cari apaan nih? Ilahi Ah, tripod Triposan nyala, berisik banget Mana tripod sih? Ini. Mana? Agi Ini. So, so, yuk mana? Yuk. Ini oh, tuh di mana sih babi? <laughs> lu di mana sih? Lu di rumah atau di mana? Ini gua. So, gua di rumah, gua di rumah. Sini apa di kamera? Ah, sini muncul lah. Biar gua foto lu. Ah, ada sih anjing. Oh ini ada pasang so Tinggian ga sih? So Ayo you kan? yourself. oh, iya. So you sub! Ayo kem, mana? HP kali ya dia Masih tanya pengaruh lu aja deh Ya udah ngomong Can, cuma lu aja ya ga denger <tuh> Iya ngomong dia gue tahu Tapi mana? Crucifix motion sensor belum ada pasang ya? Coba coba ping to ping oh, Motion sensor belum. Sini. Eh gue makan sanity dulu deh toko mati Anjir ngapain cok? Bagus to.. Bagus mulai anjir ya Sanity gue berapa sih? Tinggi banget sanity gua Bentar aja Kau unjek Bedak udah dipakai, enggak? Gak, ga, ga butuh. Tuh, musik ya, buru-buru musik. Oh, ini dots. Kita punya mesin sensor, tuh. DTS, gak beli gua. gue, <laughs> <Machine laughs> sensor ada di atas itu. Mana? Ini? Uh, uh, uh, Jadi, ininya apa aja. Maksudnya, sensor ada putih-putihnya ini, ini nih, sini maksudnya, maksudnya, belum ya? Ambil Hah? Mana mesin sensor? Hmm, di atas lantai 2 lantai 2. Nojong sana. Uh, uh, show yourself. Oi, tadi jog. Iya, iya. Cetanya bukan sini kah? Enggak di sini eh. kok di sini tangannya. Ada yang bawa first fix enggak? Agadu friendly? iya ada gua bawa. Dia. Oh, yes. Set. Yes. Dia cuy. Oh pantesan, sanitinya yeah. ga abis, habis. Ah, Do you want us to leave? Ada yang bawa crucifix ga? Gak, ngatuh, tadi, tadi ada crucifix tapi ga tau Do you want us like to leave? leave. Ya, yeah, hilang nih Hah? Ya, ya Attack, yeah. Attack. Gak, ga gendeng Astagfirullahaladzim ya Allah Paget, aduh Uh oh, anjir ya Udah diambil sensornya. Badan gua samsung dingin aja <laughs> So yourself Eh, coba pintunya tutup dong. friendly tapi nyerang CCTV-nya muncul tadi. Dia, eh, coba tutup pintunya Coba tutup pintunya ya. CCTV-nya gabung sama sama sama Aldino. Soalnya, uh, can you move something? Ntar matiin, hei, ntar matiin. Hey, matiin ya. Hei, gosok matiin deh. So you're Tuh, siap, kan? Oh, dia di sini. Katanya, nah. udah tadi mana?" Uh, Afif, friendly? eh. Oh ini sensornya, sensornya ngebaca nih. Udah udah berhasil belum? Asafilohalajim, ya Allah! Udah, udah. Cisal Fix dong. Udah, udah berhasil, udah berhasil, Ceng. Klusifiks benang gak? Berhasil gak ada, gak? gak ada orp ya? Belum. Klusifik gua udah megang, gua, gua sambil megang klusifiks ini. Harus dilempar itu. Ya, kan? ya, gak, dilempa, gak dilempar, gak dilempar. Oh, dipegang aja. Gak dilempar, dipegang, dipegang. Kalau aku bakar aktif artinya, gitu aja. Harus hmm. nunggu dia hunting. Kadang ngacip kadang, kadang, kadang, kadang enggak, gak anjir Harus nunggu dia hunting aja pokoknya. Kita canda dulu deh yang mati buat dulu Buat dia, buat dia marah dong kayak gitu Iya Gue mau makan sanity dulu Eh uh. Mau gak mau, mau gak mau Kenapa sih yeah, ya, kalau sanity heran gue? Aku hit So, so you yourself Aku you hit give please sign like kah? Hanting, hanting, hanting. Can, nanti kah ih nanti ganti ganti can kusifiknya nyala enggak dapat dapat kusifiknya nyala dapat kah dapat kah kusifik gue tiba-tiba ngganti sendiri Kok kan ganti kan goong dapat kan bahaya bahaya enggak enggak kebakar enggak, enggak kebakar belum belum belum belum dia dia ganti artinya cuma nampilin doang ya? ya oh, banget coba dia mau ngomong, mau sih buat marah kalau gitu namanya siapa sih namanya siapa sih Kenneth white Kenneth white Kenneth white Kenneth Kenett, white Kenneth Kenneth versi, Kenneth Men, Kenneth si. white cannot white white Kenneth white, Ken Ken white. Kenneth, Kenneth T. white Kenneth white Kenneth white white white white Kenneth white Kenneth white white white white white Oke kinet, kinet, kinet, bisa putih kinet, kinet, kinet, kenet, kenet, kenet, kenet, kinet, kenet, kenet, kenet, kinet, kinet, kinet, kenet, kinet, kinet, kinet, kinet, kinet, kinet, kinet, kinet, kinet, kinet, kenet, kenet, kenet, kinet, kenet, kinet, you kinet, kenet, kinet, kinet, kinet, kinet, kenet, kinet, kinet, kenet, apa tuh, Suka? The fuck <laughs> <tos> Can you move something, Kennet? Lagi Higgs, Kennet? Bloody Maggie, Bloody <tos> Maggie, Bloody uh. Maggie, Kennet! Kennet! Freezing! Kok saanjur sih, Chandler? Freezing gak? Aku kasih jedang, kenapa? Freezing Kalau Freezing, 0,3, 0,3 Kennet! Agih Higgs! Coba Oke, nih gini guys, Gua bakal naruh, Gua bakal naruh garam. Kalau misalnya garamnya diinjak, berarti catanya spirit. Kalau nggak diinjak, berarti right. Gitu aja. Oke. Oh gitu. Cannot agit heat. Cannot Gue mau gimana? Need something Kenet Oh terus. Cannot cannot. Kenapa ya? Tertolcen. Eh, fan. Apa tadi kalau melayang apa hantunya? Kalau pelayan berarti raid, artinya Gak apa, garamnya kalo sekali gak berarti itu raid kalau misalnya kenyak berarti itu spirit Oh bener bener Oh diantar dua itu doang. Iya, soalnya hat lagi, Twins itu freezing Tapi kan kita nggak freezing Entah <tik> oh, gua coba balik dulu Gua kayak makan pesan itu dulu Eh, lag Eh, hunting bitches! Nah, nah, nah. Nggak, <tik> nggak, Hunting anjir itu Ini Gua Agu mati, gua anjir, mati, gua anjir. mati Musibis, Nyalain! Nah, duluan aja si Bendy. Gua udah ketakut, cuy. Gua makan gua makan obat dulu deh. Yah. Ada yang bisa ngeliat enggak itu garamnya? Kehalangan lagi si Bendy ya? Kagak, nggak ah, nggak kenek. Red kayaknya. Okay. Kayaknya ya. Tapi kalau yakin lagi pastiin aja udah. Ya, garamnya nggak kelihatan anjir. Iya, atau gua ketutup. Tadi Coba ajak neraka lagi, siapa sih yang mati Bayanggul dulu teksnya gitu. Bukan kursi fix yang syarat mana sih? Sini, Kira-kira Sini, gua gue jadi kembali lagi <laughs> dah. Jangan pin, lu kan nge-lag ya? Gue nonton, melenggang. Gak apa, apa ah tuh aktif kan punya, gue pegang terus. Satu lagi, dots projector tuh si cigarette, dots projector kerangka. Hey. Oh, Disosial. oh, gue lihat so, so, so. ya. Oke, ngekuek. nih, ambil Berarti yang di depan gue ya, kan hmm. gas. Kapan depan gua mending gua yang masuk aja. Ya udah, suno so kini. Itu bareng gua udah di ah. ah. foto. Udah di foto. Eh, Kenat White. Kenat White. Atanya tahu. <laughs> Kenat White. <laughs> Kenat White. <laughs> Tidak Tidak. Tadi dia spawnnya di sini, Finn di kiri, begitu naik tangga di kiri. Oh sini ya. Kenat White. Kenat eh. White. Enggak. Nona oh, ke lantai dua. Abis itu belok kiri. Nah di situ setannya tadi. Oh, sini, sini Nggak, naik, naik, naik, sini nge paling atas Nge-pepah naik. naik lagi Coba nge-like Nah, itu tuh, tuh, tuh, tuh sorak Tuh, tuh, tu tu di atas tuh, di kiri, di kiri tuh, lihat nggak? Ya, ya, ya, ntar Oh, dia injek dia injek dia injek dia nginjek Oh, nggak, nggak, nggak, aku sipin ga nyala Aku sipin nyala, nggak bisa Dia nginjek, cuy, dia nginjek, berarti spirit Berarti agamanya bukan itu aja nih Spirit, spirit, spirit dia gak kuat sama krisif, eh kuat sama krisifik kayaknya iya ya, gak, gak bisa, gak bisa, spirit ya cross <laughs> fighting tapi Inga. hati lagi emang ada cross fighting? gak ada, Masa ada twins tapi ada twins ada freezing Oke oh. dong kakal hati tuh iya H1. H1. H1. <lossi> <lossi> freezing akhirnya oh, udah dari tadi anjir ya, ntar gue cek dulu tubuhnya ntar, sanity gue kan banyak oh. okay. coba deh sekali coba ya pin toh, oh slow, gue pengen jadi tumbal itu oke, okay. jadi krisifis gak mempan ya apa garamnya diinjek enggak? Enggak diinjek? diinjek. Diinjek Garam itu, diinjek itu yang paling atas. Paling atas, Maki, kan go. Oh, Posisi kalian anjing. Babi ya. Oh, kan oh, kan pindi, pendi aja langsung toksik <laughs> coba, coba, cepat. Awas tuh, kita kalau mati kan kata lu. Oh iya. jauh-jauh. Oh, no. Are you friendly? <laughs> Soalnya siapa? Lu ngekill dua orang lu nanya friendly. Depan. <laughs> coba atau gak gue bisa main nah, oh, ya, nih, nih. Nanti, ini nah ya nih Kan kurangnya udah bisa jantung tanah Eh salah, salah, ya. jangan dulu Jangan dulu, weh, jangan dulu Eh, maaf, maaf, maaf Gue, gue, gue, gue, gue, gue Oh, ini Agisto Ah ini siapa aja yang mati berdiri? Ini gue mati berdiri Kayaknya <laughs> Oh, ini Agisto aja, gak nah. tuh, coba, coba Ini si Fendi, ini si Fendi Kenapa oh, ini si Fendi? <laughs> <laughs> <Maya S> Eh, topi lo tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi kalau misalnya tau, habis kena topi tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi reaction tuh to soal katanya oh apa oh. ya tadi kan topi box ini sama topi tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi tau, gede Kedem. Gede, gede, tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi tau, sudah pasti kecil tau, topi tau, topi tau, topi tau, topi mata fingerprint Ya, berada 2 gitu setan ya. Enggak kan? Iya, satu, satu doang. Oh, ada. Terus nangis sudah gitu biasanya dia. Fingerprint sama spaghetti bow kan? Fingerprint. Emang fingerprint gak ada anjir. The fuck. Ya enggak ada. Enggak ada. Ya mah Pharmac Spirit Box sama dots sama dots paling. Kalau Wraith mah udah pasti. Udah Wraith ya. Gas. Entar, entar, jangan dulu, jangan dulu. Tank Rosefix belum clear sih. Gak bisa tadi, udah gak tau. Kan? segitu gua langsung ke depan-depan. Tapi gak bisa, udah ya? Plus, segit deh ya? Udah coba, coba. jaga jaga aja, jaga -jaga. Yo, Yaudah, ya. gak jaga. cabut tuh, wah tetep white karena nangga nyentuh, eh dia nyentuh ya? Tadi, eh gak jadi? Oh, gak jadi? No. Oh, the Hah. fuck! Kenapa sih maunya bingung nih? <tis> the <tis> speed, apa sih? Pokoknya, apa sih? gimana ya Emang ya, ada, ya, emang ya. Yeah. Oh. Yeah, ada ghost fighting, ada ghost fighting, Coba cek dulu nih. Aduh, ada ghost fighting, sabar tau, sabar tau, gue cek dulu toh. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, toh, atau... mm -hmm. ya, <laughs> Biasa, ada, twin gitu ya. enggak ada, enggak enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, ada, enggak ada, enggak ada, enggak enggak ada, enggak enggak ada, Yakin bukannya ada Victor ya, Chan ya? Oh, iya. Win kan itu yang gue bilang. Dia tuh terlahir ini, terlahir kembali, meninggal. Enggak bukannya ada si bocilnya itu ya bocil, Victor? Enggak, itu ituannya. Win tuh gitu, kembangkan gitu intinya. Dia tuh dia mati. Jadi kan dia terlahir kembang nih, tapi meninggal di perut satunya. Meninggal ngapain bawa minuman coba itu ya? <laughs> Kehberatan. <Kola. laughs> <laughs> lihat dari sini Udah nih Gak, iya, gak, iya. gak, gak Tabar tuh, tabar udah oh, ditinggal anjing Tau, kita mau naik padahal Wah, yeah. wow, right deh Tadi garamnya kerja, kan kalau garam yang langsung lah, bener right berarti right, right, harusnya Dia toxic Tuk, tuk fei membuktikan ya tadi pas yang dia oh, gak iya. hati Jack langsung Telepon aja kemana-pon oh, Right, bitch Yoi, yoi, yoi Iya Right, Gata GG Uuuuuh Langsung mape yang disusah Sabar sabar gua mau closing dulu udah sejam Oke okay guys karena udah sejam kita bakal end stream dulu untuk hari ini Karena aku udah ga kuat main setan lagi ketakutan Jadi jika kalian berkenan Tolong tinggalkan like, comment, dan subscribe Karena sangat membantu dalam development channel ini oke okay? Aduh kaget Dadah Thank you <laughs>